untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada cedukan vitamin untuk warga konoha para sahabat, ya kali ini momen populer saat bersilaturahmi ke tempatnya Helmyah ya para sahabat. Kita lihat ya di sini ada sebuah kalimat yang diposting. Ada yang lagi main ke kantor nih, tungguin kelanjutannya di Helmiah ya Bicara. Wow, bakal ada kelanjutannya, persahabat, ya, di Helmiah ya Bicara. Pasti ini kejutan banget untuk warga Konoha. Mudah-mudahan, ya, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Papa Bilar dan Helmiah, ya. Dan di postingan ini pun, persahabat, Papa Bilar mendapatkan buku dari Helmiah, ya, yang belum launching. Wow, buku belum launching aja sudah diberikan kepada... Papa Bilar ini the best banget ya Mudah-mudahan Selaturahmi ini tetap terjaga dengan baik Kita doakan yang terbaik juga untuk Idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesler si comic Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan Oleh Leslar Lovers Dari akun Komaryah 3187 mengatakan Masya Allah, sukses selalu Papa El. Amin. Mudah-mudahan persahabatnya sukses dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Dan kita lihat juga persahabat. Komentar selanjutnya dari akun Anis underscore FZN mengatakan, Semoga Papa B bisa banyak belajar dari Helmi Yahya. Semoga kedepannya lebih maju di entertain. Amin. Kita doakan yang terbaik ya untuk idola kita. Kemudian persahabat disimak juga ini ada momen spesial yang tentunya membuat kita bahagia juga lewat channel YouTube Lansar Entertainment saat Papa bilar nih narik nada tinggi persahabat ya tentu ekspresi BBL bikin lucu bikin gemes banget ya sampai ngantuk tuh dengerin Papa Billar nyanyi aduh ini sih cute banget ya BBL selalu menjadi pusat perhatian lalu menjadi sorotan, mudah-mudahan ya bahagia selalu untuk keluarga Leslar Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Ngakak ekspresi abang mewakili onti-ontinya Canda ya papap katanya tuh. tuh Ini sih cute banget ya Membuat kita semakin bahagia dengan kejutan-kejutan vitamin Yang disuguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment Selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat di unggahannya Lintar satu jam yang lalu Mengunggah foto bareng Dr. Puspak nih, wow ini keren banget ya Cie-cie, Bang Lintar foto dengan Dr. Puspak langsung dikomentari oleh Pak Ferry Fernandez Pak Ferry mengatakan, loh loh loh, berani-beraninya kau Lintar ya, katanya tuh Wow, ada yang cemburu nih persahabat Tentu kita support juga untuk tim, mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid ya selalu bisa memberikan kejutan juga untuk keluarga konoha. Berikutnya sahabat, disimak juga info dari l2w.id jadwal voting serentak persahabat yang ronde pertama itu dimulai pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB dan ronde kedua itu dimulai pukul 22.00 sampai dengan 00.00 .00 waktu Indonesia Barat. Beli koin 35.000 gunakan akun baru, Untuk persahabat ya. Untuk tutorialnya kita lihat di slide berikutnya. Klik koin dan pendapatan. Ingat untuk menggunakan akun baru karena ada bonus pembelian koin. Ini tentunya diperhatikan baik-baik persahabat ya. Dan kita lihat juga slide berikutnya. Pilih 35.000. Dari pembelian 35.000 akan mendapatkan 200 koin, lalu segera gunakan untuk vote serempak sesuai jadwal. Lebih lengkapnya persahabat ya kalian langsung aja cek akun Instagram l2weirdid. Di situ ada tutorial tata cara untuk memberi koin. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan untuk Lesti di Kejora. Kemudian juga persahabat bangunin akan menginfokan polling online sementara Kapal media of the years. Lesti dan Bilar masih berada di posisi kedua nih persahabat, ya di bawah pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken dengan perolehan voting 250.689 votes untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan kita lihat untuk Rangga Azob dan Haiko van der Vecken mendapatkan Voting 255.886 votes Tetap support ya, tetap kompak Tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar Kita masih menunggu cidukan terbaru kabar baik dan kabar menarik selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV yang akan selalu mengabarkan Kabar bahagia seputar Leslar tentunya